Kapal ini adalah kapal wakaf. Kapal ini akan difungsikan oleh BWA sebagai kapal dakwah. Dokter care ini kapal jenis patroli karena memang standarnya mengikuti standar. KPLP KPLP itu kan kapalnya kapal patroli Kita akan Fungsikan kapal ini Menjadi kapal klinik Dan untuk Mendatangi pulau-pulau Terpencil Sambil membawa tenaga kesehatan Mudah-mudahan dengan kunjungan Kapal dakwah dokter Kep ini Masyarakat di pulau terpencil Bisa mendapatkan Akses kesehatan yang baik Kapal ini panjangnya dari haluan ke buritan itu 28,5 meter, lebarnya 5,4 meter, menggunakan dua mesin penggerak merek MAN, MAN, dengan kecepatan maksimal itu 24 knot kapasitas eh, kapal ini bisa menampung sampai 20 orang ABK nya 12 orang, 8 penumpang. karena kapal ini masih standar patroli maka kita harus melakukan proses renovasi sedikit ruangannya kita akan tambahkan ruang operasi Supaya dokter-dokter yang ikut itu bisa melakukan operasi minor, operasi, operasi minor atau operasi kecil ya. Rencana kita akan melakukan renovasi itu di galangan kapal CBI di Trabut Indonesia di Tanjung Burung Tangerang. Mudah-mudahan dalam waktu tiga bulan itu sudah bisa berlayar lagi untuk kita fungsikan sebagai kepada Kapal ini adalah kapal wakaf. Kepemilikannya secara syariah yang milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi pengelolaannya ada di bawah pengelolaan BWA. Kegiatan kapal ini. Jadi BWA akan bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengoperasian kapal ini. Apa yang lakukan aktivitas di kapal ini, pahalanya akan mengalir kepada donatur wakaf yang membantu proyek kapal ini.